Assalamualaikum selamat datang di akhir zaman semoga kita tetap istiqomah mencari kebenaran di dunia maya ya Ya ini adalah kejadian yang menurut kami sangat menarik untuk dikaji Karena ternyata fenomena ini telah merebak secara masif di semua daerah tentang merebaknya perzinahan. Waspada karena istir, istir cinta anda ternyata telah hanyut dalam gelombang besar pengaruh dajjal di akhir zaman ini di zaman gila ini, kami akan jelaskan aksi Playboy Metzos dan operasi senyap arisan ibu rumah tangga yang goyah imannya. Fenomena Playboy cap tikus, hati-hati. Karena laki-laki hidung belang pengecut ini berpotensi besar Masuk atau mungkin saja sudah masuk dalam kehidupan rumah tangga Anda Yang mungkin aja kelihatannya adem-adem aja Setiap laki-laki biasa dengan gampang bisa menjadi playboy dadakan Biasanya mereka menyamar sebagai seorang laki-laki dengan profil dan status di FB yang sederhana Sopan dan sangat perhatian Bahkan kadang seagamis so yang mungkin tinggalnya tidak jauh dari rumah Anda Atau jangan-jangan teman alumni sekolah Anda bisa jadi adalah seorang playboy Dengan beberapa pasangan ibu rumah tangga Playboy dadakan cap tikus ini bisa jadi seorang pemuda 20 tahunan Yang memburu macan yang berusia 40 tahunan Atau dari kalangan laki-laki berkeluarga pemburu kepuasan seksual Para korban yang dipilih untuk dijadikan koleksi simpanan justru kebanyakan wanita yang sudah berkeluarga. Memanfaatkan kelemahan wanita berkeluarga Seperti perempuan pada umumnya yang sangat mudah ditekuk hatinya dengan perhatian dan janji manis jika sedang galau. Para playboy medsos lihai bergelirnya lewat messenger FB secara senyap dengan tawaran manis, gelontoran kasih sayang, ramah, penuh perhatian, tawaran-tawaran bantuan seperti mengeri pulsa atau makanan pada awal perkenalannya. Mengapa para mama muda yang menjadi mangsa? Satu, alasnya karena lebih banyak punya waktu untuk diajak kencan setelah menyelesaikan tugas rumah tangganya. Kedua, tidak ada risiko tuntutan minta dinikahi. ketiga, menjadi koleksi simpanan tanpa menanggung resiko dapur. Keempat, mereka relatif tidak serewel wanita single karena sudah lebih stabil. Lima, lebih gampang dijerat menjelekkan hubungan dengan suaminya dan kebosanan rumah tangga. Keenam, mama muda biasanya tajir punya uang yang bisa dijadikan ATM berjalan. Mama cantik yang paling sering mengupdate status dan bangga memamerkan foto cantiknya dan suka dipuji kecantikannya atau sering menulis status galau dalam hubungan dengan suaminya adalah sasaran yang empuk bagi para playboy medsos. Perkenalan langsung biasanya dimulai dari chat FB Mulai dari sanjungan akan kecantikan Dan perhatian intens berkali-kali dalam sehari Dengan sapan yang sangat sopan Dan kadang agamis seperti misalnya nanyain Sudah makan belum? Sudah sholat belum? Jaga kesehatan ya? Dan sebagainya secara intensif dilakukan dalam beberapa hari Setelah tebar pesona dan simpati lewat chat mereka mengajak pertemuan pertama. Wow, pada pertemuan pertama ini, mereka biasanya memilih di tempat-tempat makan atau bahkan hanya warung-warung bakso atau kafe kecil bagi playboy carry. Mereka bersikat amat manis awalnya, penuh perhatian, sebar pesona dengan cerita-cerita kesuksesan dan biasanya tukang traktir membayar tagihan makan dulu. Kemudian mereka mengintensifkan pengaruhnya lewat chat-chat medsos setelah pertemuan pertama ini. Nah setelah pertemuan pertama, pada pertemuan kedua biasanya masih ngajak makan. Tapi sang mama cantik kemudian diajak untuk ngobrol lebih pribadi di mobilnya. Atau mojok di taman kota atau biasa di tempat sepi yang lain. Pada fase ini biasanya mereka sudah mulai berani pegang-pegang tangan. Atau bahkan mencium sang macan. Chatting dengan bumbu rayon seksual mulai diluncurkan deras setelah pertemuan kedua. Umumnya para wanita berkeluarga lebih gampang digiring untuk melakukan hubungan intim. Hanya setelah pertemuan kedua atau ketiga. Karena tidak halnya seperti perawan, para macan sudah tidak memusingkan lagi soal keperawanan. ...dan biasanya sudah pintar untuk menghindari kehamilan. Jika sang macan terpedaya rayuannya... ...maka pada pertemuan ketiga mereka sudah berani ngajak check-in di hotel. Dan dimulailah malapetaka besar terjeratnya sang macan... ...dalam kekuasaan sang playboy cap -tikus. Setelah berhasil check-in pertama... ...maka yang tadinya topan perhatian lemah lembut terjadi perubahan sikap yang sangat frontal dari sang playboy. Dari semula manis, lemah lembut penuh perhatian menjadi sangat protektif. Jika sang mama cantik ini menolak diajak kencan lagi, maka tidak segan mereka mengeluarkan jurus ancaman. Ya bagi macan yang lemah iman mungkin gak masalah untuk melakukan maksiat ini. Lanjut. Mau pulang, maunya sama Tapi bagi para macan yang sadar telah terjebak, maka dia akan mengalami stres berat seperti makan buah si Dan bagi yang siut nyalinya, mau takut terpaksa kembali harus melayani nafsu bejat sang playboy ini. Ternyata sangat gampang menandai Playboy Chattinggos berikut ciri-ciri. Pertama, biasanya banyak mengkoleksi mama-mama cantik atau macan di daerahnya yang dijadikan teman FB-nya. Dua, bergerilya mencari mangsa lewat chatting di FB Messenger. Ketiga, dalam statusnya di panel selalu jadi orang yang sok perhatian, baik, soleh. Sering update kata mutiara penuh nasihat Dan malah menghindari biasanya konten-konten porno Untuk mengecoh calon korbannya Ciri keempat, mereka berasal dari sebuah kalangan Bahkan ya, kebanyakan hanya karyawan biasa Mulai dari umur 20 sampai 40 tahunan. Kelima, dalam chat di Messenger Biasanya menawarkan perhatian, kebaikan, nasihat Dan sering menawarkan bantuan seperti mengirim pulsa atau makanan pada awal-awal perkenalannya sebagai alasan untuk ketemuan. Keenam, teman baru di FB atau teman di grup chat alumni sekolah Anda bisa jadi adalah playboy cap tikus yang siap mengantar Anda ke neraka. Makanya, hati-hati. ketujuh Di panel komentar, mereka kurang suka chatting. Mereka kalau di kolom komentar hanya me status for calon korban atau mempuk atau mencolek status para wanita korban. Biasanya mereka bergeliria secara diam-diam dengan mengajak perkenalan lebih dekat lewat chat di FB Messenger sebagai pintu masuk pertama. Sebelum kemudian minta nomor WA atau pin BBM Mama Cantik Korbannya. Jadi kota chat messenger di FB sebenarnya adalah lobang pertama yang sangat rawan dosa besar perselingkuhan dan hancurnya rumah tangga